Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru ter-update dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah berasal-berasal Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tanda kita keunggahan. Dan ke kabar pertama, ada kabar spesial dari Rizky Billar langsung bersabat ya. Tentunya ketika diwawancara, abang sudah menyampaikan insya Allah besok. Tentunya kakak Rizky Bilar dan keluarga menyaksikan sembelih hewan kurban di Persari ya Dan Dedek Lesti Lebaran Haji di Anjur Ini info penting buat kita semua para fans bahwa Dedek Lebarannya di Anjur dan Rizky Bilar Beserta keluarga akan menyaksikan penyembelihan kurban besok ya di Persari Luar biasa doakan yang terbaik, mudah-mudahan semua yang dilancarkan dan selalu mendapatkan keberkahan Amin ya robbal Alamin Masih ingat sebutlah diunggah Atau di kembali oleh akun sendal putih bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Setelah sekian lama ya Wawan bisa ketemu juga sama kakak Langsung happy banget Mesti wawannya dapat info lagi Semoga kurbannya besok menjadi berkah Bersahabat ya Alhamdulillah kita mendapatkan kabar terbaru Langsung dari Rizky Bilar Bahwa besok insya Allah Abang dan keluarga akan menyaksikan langsung sapi-sapinya yang dikurbankan, dipotong, dan dedek lihat pemotongan sapinya yang dicianjur. anjur ya, ya dijelaskan, lebaran haji barang keluarga yang di anjur untuk dedek OSD Doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan leslar, Lesti Dilar selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan berikutnya kita lihat par ya, vitamin bahagia yang kita dapatkan malam hari ini ada vitamin segar yang kita dapatkan persahabat ya, di malam takbiran ini tentunya baru saja channel Rizky Bilar meng video terbarunya kencan buta bersama Lestiwa, luar biasa par ya, so sweet, romantis kencan sambil ditutup mata par ya, luar biasa Romantisan dari mereka selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Tinggal kita semua dukung dan selalu mensupport mereka. Yang belum nonton silahkan mampir ke channel YouTube-nya Abang Bilar Prasabat ya. Tentunya disitu banyak sekali kejutan dan kebahagiaan yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya, para sahabat. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia soal les dan Mil selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.